Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada petugas kepolisian karena e, begitu cepat menanggapi dari mulai saya melapor e, sampai prosesnya berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan e, pada akhirnya saya memutuskan untuk mencabut laporan laporan saya. Alasannya, alasannya, alasannya saya Karena mau bagaimanapun um, suami saya, ya, bapak dari anak saya Dan beliau juga alhamdulillah sudah mengafi perbuatannya Dan meminta maaf kepada saya dan keluarga Khususnya kepada orang tua saya, kepada bapak saya Dan insya Allah keluarga saya, bapak saya, diri saya Sangat begitu memaafkan Buatan suami saya Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan Tidak akan pernah terulang lagi sih? berubah? Kalau Beliau Beliau sangat berjanji Tidak akan pernah mengulangnya lagi Bahkan sudah dituangkan Di perjanjian dan beliau pun Memohon, meminta kepada orang tua saya Untuk meminta maaf dan perangkuan saya pun Masya Allah, Alhamdulillah uh, memaafkan dan beliau pun sampai berit belum minta maafnya kemarin Mungkin Bapak bisa jelas sesuatu yuk yang disampaikan agak keras, ayah waduh, waduh, waduh, waduh waduh, waduh, waduh, waduh waduh, waduh, waduh, waduh waduh, waduh, Alhamdulillah, pas saya nyampe, juga dia langsung merangkul saya, meminta maaf dan saya sebagai manusia biasa, ya berhasil salah apapun jadi artinya akan rujuk atau uh, ini tetap berkompetisi? Selesaikan dulu yang satu-satu. Jadi kita fokus di pertanyaannya lebih kepada masalah yang sekarang lagi berjalan dulu aja. Bang, Lesti, ada yang selesai yang selesai. Selesai. Lesti, boleh? Jadi sudah ada perjanjian yang kami tuangkan dalam kesepakatan perdamaian dan dalam pencabutan yang sudah kami bukti sama mas Kres dan tim kami kemarin dan sudah kita sampaikan sudah kita masukkan ke Polres Jakarta Selatan tinggal menunggu prosesnya hasilnya seperti apa kita tunggu nanti sore. Jadi tadi mau bilangnya sesuatu perjanjiannya apa Insya Allah, uh, Allah itu kan maha mengulat balikkan hati manusia. Kita serahkan semua sama yang punya. Uh, saya berserah sama yang punya hati suami saya. Mau bagaimanapun beliau, beliau tetap adalah orang tua terbaik, bapak terbaik dari anak saya Insya Allah. Bapak mau kalau prosesnya masih berapa sih ke westik sendiri usai tiga minggu? Uh, beliau uh, berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi. Apakah dia akan pulang? Kenapa? Apakah dia akan pulang? Insya Allah nanti akan ketika proses uh, perdamaian ini kan sudah diproses secara cepat, Insya Allah uh, suami saya begitu selesai uh, prosesnya akan bertemu dengan anaknya. Resti uh, ada khawatiran nggak sih bakal terjadi lagi gitu? Insya Allah, Insya Allah mudah-mudahan tidak. Yang terbaik, doain aja yang terbaik. Saya juga mau terima kasih Kata -kata. untuk terutama untuk Bapak Kapolres, karena begitu cepat ini diproses, saya juga berharap proses perdamaian ini juga uh, segera selesai. Dan beliau sangat membantu insya Allah, mudah-mudahan doain yang terbaik, supaya uh, masalah ini cepat selesai. Ya, ya, ya, ya, ya, siap, Jadi, udah siap kehilangan friends, gak soalnya ya, kan, banyak, kan banyak, banyak banget yang Saya uangnya, saya uangnya, saya uangnya, saya uangnya, orang masing-masing, hmm. ya. jadi kalau ditanya seperti itu maksudnya memang lebih besar jadi orang-orang yang menurut uh, Insya Allah ini menjadi pelajaran untuk suami saya mudah-mudahan saya, keluarga bisa dijadikan pelajaran supaya hal seperti ini tidak terjadi lagi kedepannya bisa lebih baik lagi Ada konsekuensi nggak kalau Bilar kayak dikulak-kulak lagi Ada konsekuensi gak kalau seandainya Bilar melakukan hal yang sama lagi? Alhamdulillah kita sudah membuat perjanjian dan jadi Insya Allah uh, tidak terulang lagi Pasti banget tinggalkan gimana Kauin kan tadi udah jelas ya sama Dedek bahwa tidak Dede akan melakukan perbuatan lagi, nyaman bareng, dan juga akan lebih menjaga Dedek, dan intinya lebih tidak akan melakukan perbuatan lagi. Ya kalau tidak, misalnya tidak mematuhi peraturan kan sampai terjadi lagi kan Dedek juga punya hak untuk membuat laporan lagi mudah-mudahan itu tidak terjadi karena kan sudah dijanji depan Bapak, depan PP dan juga dari keluarga ada kuasa hukum juga saya rasa, Insya Allah tidak akan terjadi lagi bang artinya kalau ada kalau ada kesepakatan seperti itu berarti rujuk ya bang kalau ada kesepakatan tidak akan muncul lagi lagi berarti tidak pernah ada pisah, jadi Ya, rencan ada ujur-ujur, udah doang kebicaraan Nanti gak datang dikabang Itu tadi bicara laporan Bang Sandi Biasanya apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian? Apakah nanti, bila rela kan akan langsung dilepas Atau seperti apa? Kalau mengenai itu, bukan kapasitas kami untuk menyampaikan Pernyataan, jadi bisa ditanyakan ke pihak kepolisian Yang pasti, seperti tadi klien kami sampaikan Bahwa kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Mengucapkan apresiasi yang terbaik Pada pihak kepolisian yang telah menangani proses ini secara cepat Mudah-mudahan termasuk juga Uh, nanti dalam proses perdamaian dan pencabutannya juga Alhamdulillah juga dibantu sama uh, pihak polisi Lestik, bagaimana keputusan ini tuh Alhamdulillah saya bukan menutiskan sendiri Saya berdiskusi dengan keluarga dan kawan-kawan saya Masya Allah eh, ini akan menjadi keputusan terbaik Mohon doanya, mudah-mudahan kita semuanya lebih baik Lestik, nanti ke temannya dari semalam ya Lestik ya? Nanti bakal ada konser yang kami Lestik belum belum belum ada belum ada ada semalamnya habisin ada misi Bilar dimana gak ya? yaa... anak-anaknya udah berapa lama di beberapa hari ini kita gak tak ngomong doain aja insya sehat baik-baik aja doain yang baik-baik aja Rasti berarti gak apa? gak pulang dari semalam? pulang dari semalam gak? kalau pulang dari semalam temenin Bilar atas seperti apa? kenapa? menginap semalam seperti Bilar pulang balik kan ya semalam? pulang balik Lesti, Lesti, Lesti. Lesti, kenapa sih perdamaian ini? Aku keluar harusnya terlambat waktu ini. Statusnya tersangka. Lesti. Aku aja keluar kamu nggak lihat? Kenapa, kenapa? perdamaian? Nah yang bersangkutan sudah bertarif tersangka. Tersangka dari tahan. Dijen di Kenapa sebelumnya kan ada upaya pasti dari Kepolisian untuk penambahkan? Itu kan prosesnya. Jadi kita nggak tahu. Jadi. Ke, ke... Seperti sudah disampaikan bahwa dari pihak keluarga, kita sebagai kuasa hukum sudah menyerahkan semua proses hukum ini kepada pihak polisi ya. Jadi kalau ada pertanyaan seperti itu silahkan ditanyakan kepada teman-teman dan pihak polisi ya Pahamu, Tapi udah gak drama, tapi udah gak drama Emang ada banyak okay, pertanyaan untuk melaporkan, apa yang dirasainya Di tidak sampai ditahan atau gimana sih? Ya intinya saya uh, sebagai... Oh, um... Jadi kerasan deh orang, biasanya melaporkan apa yang apa yang sudah dialami, saya berharap supaya hal seperti itu tidak terjadi lagi. Tapi ada bayangan saya okay. sampai kakak itu kemudian akan ditahan. Kita sampai itu menangnya dari pihak kepolisian jadi saya diamankan. Oke. Okay. <tuk> Iki, iki. -dia, di -dia, di -dia. Iyi, ini loh, kameranya lo oh, di <merely> di di di ya teman-teman selam ya, ya, teman -teman. ya selamat malam semuanya teman-teman wartawan ya, kan. jadi kita hari ini saya mau jelaskan bahwa seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin, sudah kita sampaikan perdamaian antara Rizky Bilar dan istrinya Lestiani sebagai pelapor dalam perkara ini. Dan juga sudah disampaikan juga tadi oleh Kapolres Jakarta Selatan bahwa hari ini Rizky Bilar ditangguhkan penahanannya dan kemudian kita juga sudah mengikuti mediasi untuk restoratif justice. ya sudah mengikuti tadi, sudah dipertemukan, Bilar juga dengan istrinya Lestiani dan juga seluruh peserta gelar, dan ditanyakan apakah ingin melanjutkan perkara ini atau tidak. Jawaban mereka adalah mereka ingin menyelesaikan secara kekeluargaan, mereka ingin menyelesaikan cukup sampai di sini, mereka sudah saling memaafkan dan sudah tidak mempermasalahkan lagi, dan berjanji tidak akan menuntut ataupun menggugat, dan hal-hal yang lain di kemudian hari. Itu tadi hasil hari ini. Dan hari ini, Rizky Bilar akan keluar dari tahanan dan boleh kembali. Dan restoratif masih berjalan. Dan restoratif justice akan dipenuhi, uh, dipenuhi dalam beberapa hari. ya, Dalam beberapa hari ini karena harus ada beberapa materi yang dipenuhi. Untuk mencapai uh, restoratif justice dan keadilan bagi mereka berdua. itu Karena di sini sebenarnya keadilan yang perlu dilaksanakan itu adalah terhadap Rizky Bilar dan juga terhadap Lestiani. Dan mereka sudah merasa mendapatkan keadilan dengan berdamai dan sudah merasa hubungan mereka akan menjadi lebih baik lagi hmm. dari permasalahan ini ke depan. Ada yang diucapkan Bang Bi? Bila ya, bentar ya. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada Tuan bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia saya tidak pernah yang luput dari namanya kehilapan kesalahan. Dan dari itu, walaupun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat perumatan lo kami semakin kokoh semakin kuat tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus dan terakhir terima kasih juga kepada pihak koalisyen yang sudah bekerja dengan selamanya gila menengisau dan dia gimana? di, di boikot? Iya. Ya, mungkin hal-hal yang lain teman-teman. oke ya saya sampaikan ya. bilar kaget Oke dijawab nih. bilar kaget nggak bilar? Tadi nah, jawab aja manis, tadi pertanyaannya soal ya, di Boi, tidak ada yang di, di, tidak di Baya ada boikot. Tidak ada acara TV di Hagen, uh, Bapak, Bapak, Badan ini. Badan. Badan. Saya belum tahu, saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal Cukup. perjanjian tertulis, ha? bagaimana? Tadi ada perjanjian tertulis Bisa. tadi dengan Kaleski? Ah, sudah, sudah, semua sudah selesai bertepatlah. Uh, apa secara normatif juga sudah selesai semuanya, Udah, sudah aman. Dan biar menyesal. Ya, mudah-mudahan kalau di menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi Malaysia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat uh, semuanya teman-teman, mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan orang dan uh, bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa Oke, Bila -bila. Saya, Bila -bila. saya saya yang bicara nih sekarang ya. ya bang. Kami atas nama klien kami menyampaikan terima kasih kepada saudara Sandi pengacara yang ikut mendamaikan, termasuk Listi itu keinginan istrinya sendiri untuk berdamai dan didukung oleh Sandi pengacaranya. Saya mau pesan pada masyarakat. Mencari pengacara, cari yang suka berdamai. Jangan seperti itu yang satu yang biang kerok yang selalu mau ribut. Tahu ya yang biang kerok, pengacara yang biang kerok selalu mau ribut. Dan menyodok-nyodok kepingin membela listi. Saya pertanggungjawabkan ini. Hati-hati membela pengacara, menunjuk pengacara. Carilah yang berdamai, jangan yang biang kerok. Okay. Okay. Oke, udah, udah, udah, udah, lagi sekarang. Tinggal udah, udah, udah, udah, bang. udah, udah, udah, udah, udah, udah, tinggal udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, bilar isu perselingkuhan di mana udah diakui juga bilang bilar bila, bilar isu perselingkuhan di mana bilar bang perselingkuhan gimana kaca bilar, cepet, bilar, bilar, bilar, bilar, bilar, bilar, bilar, Wah, orang ini?